apa dalam Quran ayat-ayat dan amalan yang membantu menghadirkan ketenangan satu saya tulis cepat dan saya sudah pernah sampaikan ini dan Alhamdulillah Insyaallah banyak manfaatnya satu Quran surah 13 ayat 28 amalannya dua Quran surah ke-20 ayat 14 tiga Quran surah ke-4 ayat 103 4 Quran surah ke-15 ayat 9. 5 Quran... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah channelnya Nur Hijrah masih dapat bertemu kembali dan menjalin rahim dengan teman-teman. Semoga di pertemuan kita kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa teman-teman di channelnya Nur Hijrah kita akan Mendengarkan kembali kajian-kajian islami Dari Ustadz Adi Hidayat Dan untuk tema kita hari ini yaitu Amalan apa yang membantu untuk menghilangkan rasa kegelisahan Jadi Allah ciptakan segala bentuk itu berpasangan Agar kita sadar bahwa hanya dia yang tidak berpasangan Allah ciptakan sakit lawan katanya sembuh Allah ciptakan kegelisahan lawan katanya ketenangan Jadi Ketika kita mendapatkan kegelisahan, di situ kita harus mencari yang namanya ketenangan. Nah, bagaimana caranya? Jadi, di sini ada beberapa amalan untuk menghilangkan atau untuk membantu menghilangkan rasa kegelisahan tersebut. Yang mana amalan-amalan tersebut yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Mari kita simak bersama.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 4 Quran surah ke-15 ayat 9. 5 Quran surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Ini untuk NCT atau kecemasan berlebihan. 1 Quran surah 13 ayat 28. Perhatikan kalimatnya. Pelan-pelan, Bu. Ibu kalau gelisah, cemas itu adanya di hati atau di fisik? Hati. Dari hati baru mengalir ke pikiran kan? Baik. Perhatikan bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang. Ini langsung dari Allah. Ala bizikrillah titmainnul Kata Allah, "Ala yakinkan pada dirimu." Fokus. Allah itu harful istighbar wat huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan jadi kalau ibu ingin tenang ada yang difonis cemas berlebihan ansiti, pertama kata Quran mesti yakin dulu nih lawan itu yakinkan pada diri bi dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah tatmainnul kulu dampaknya ke hati memberikan ketenangan jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan obat yang pertama kata Al-Qur'an Zikrullah apa obatnya? Zikrullah. amalan Zikrullah ada empat amalan Zikrullah ada empat satu saya lompat dulu ke yang paling cepat, yang paling gampang yang paling mudah Quran surah keempat ayat 103 faizha <tuh> salata maka jika engkau telah tuntas mengerjakan salat berzikirlah kepada Allah. Ibu kalau sudah salat ada zikir? Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Ada itu? Hafal ya? Itu yang paling gampang. Kalau sedang cemas keluarkan zikir pertama dalam bentuk kalimat thayyibah. Apa kalimat pertama yang dibaca setelah salat? Bukan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarak tayyadzal jalali Wal ikram Kalau ingin agak panjang Boleh Ada yang versi panjangnya Ya astaghfirullahal azim Alladhi da idaha illahu alhayul qayyum Wa atubu ilaih Baca tiga kali Allahumma antas salam Wa minkas salam Wa ilaika ya'udus salam na rabbana bis salam Wa adkhilna al jannata daras salam Tabarak tayyadzal jalali yang pertama versi singkat, yang kedua digabung dengan doa, versi panjang. Kalau sedang gelisah, bacakan cepat, tapi harus yakin. Karena kalimat Quran ini mesti yakin. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan cuma di sambil ingat Allah. Enggak, ini enggak main-main ya, ini enggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, merasakan cemas anak gimana belum datang, astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa, ingat Allah, astagfirullah. Sampai terjadi perubahan Dalam dalam hatinya Merasakan ketenangan Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau itu belum tuntas Ambil wudhu Amalkan yang kedua Quran surah ke-15 Ayat yang ke sembilan Dengan keagunganku Aku turunkan Al-Quran itu Sebagai zikir Nah Quran disebut oleh Allah sebagai zikir diantara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas istighfar, masih ada sisanya wudhu, ambil mushaf menghadap kiblat. Baca bu. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya belum tuliskan karena ini detailnya. Innamal mu'minunalladhinah sepanjang ada insan beriman, kata Allah dia dibacakan kepadanya Quran atau bahkan dia membaca sendiri, akan ada getaran pada jiwanya, meningkat imannya tersambung hubungannya dengan Allah yang paling dahsyat ibu ambil wudhu Buka mushaf, baru dibuka mushafnya, kok tiba-tiba ayatnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kadang terjadi begitu. Lu tiba-tiba ibu baca, baca aja Bu baca. Tapi bacanya bukan cuman di lisan, sambungkan lisan dengan kalbu. Kalau tahu, cari surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan. Misal, maaf ya Bu ya. Ada yang menganggap misalnya ibu nggak punya kelebihan, ditinggalkan oleh teman dikecilkan bahkan oleh pasangan sendiri buka surat abduha buka surat al-insyirah dua aja dulu baca dengan tulus mengalir ke hati begitu ibu bacakan wadhuha walaili idah saja ma rabbuka wa ma perhatikan rasakan surah itu diturunkan untuk ibu karena begitulah cara baca Quran kata para ulama kalau kita ingin merasakan kenikmatan baca Al-Quran, rasakan saat baca, surat itu diturunkan untuk kita. Maka cara bacanya akan beda. وَالْدُّهَا Demi segala kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu, seperti engkau nikmat merasakan cahaya duha. Aku bersumpah. Walaili إِذَا saja Dan demi semua kesulitan yang kau rasakan sekarang seperti gelapnya malam. مَا وَالْدَّعَكَ Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan engkau tidak seperti apa yang orang-orang lain katakan. Kalau ibu rasakan baca Quran seperti itu, hilang gelisah. Masih ada lagi kegelisahannya menghadap ke arah kiblat, tunaikan sholat. Sholatnya apa saja? Sesuai dengan waktunya. Kalau doha, doha. Kalau enggak ada waktu khusus, ambil wudhu, sholat mutlak, sholat wudhu, menghadap ke kiblat lalu maaf saya tutup saat sujud tumpahkan semua kegelisahan itu dalam sujud tumpahkan semua sampai air matanya mengalir nggak apa-apa tumpahkan semua nanti rasakan perubahan yang terjadi setelah sholat tuntas dikerjakan karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir ini istighfar ada dalam sholat ada Ya, ibu ruku sujud baca istighfar subhanakallahummi hamdika Allahumma akfirli. Subhanallah ada Alhamdulillah ada Allahu Akbar ada dalam sholat baca Quran al-fatihah itu Quran semua ada sudah yang terakhir yang terakhir biasanya kalau sudah selesai sholat ketenangan awal ketenangan awal itu muncul tapi setelah itu kadang-kadang muncul lagi. Kalau belum tuntas semua. Maka praktekkan isi surat al-insyirah. Ini penutupnya. Inna ma'al usri. Fa inna ma'al usri. Baik. Apa artinya insyirah? Insyirah itu suasana hati yang lapang. Selapang-lapangnya seakan-akan gak ada beban lagi. Maka kata Allah, kalau hatimu ingin lapang, dan tidak pernah merasakan ada beban lagi maka perhatikan alam nasrah hei masa engkau merasa cemas gelisah dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah kau selesaikan jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang yakin dulu pun banyak masalah selesai juga alam nasrah lalu apa yang harus dilakukan kata Allah seberat-beratnya beban tanamkan keyakinan pada jiwamu innama usri semua ini pasti selesai pasti ada solusinya pasti selesai Inna usri yusra itu bahasa singkatnya begini pasti selesai pasti tuntas yakin Allah sudah jamin pasti tuntas jelas Ya, kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita masing-masing. Ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Enggak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa. Maka lakukan yang ini dan secara kontinu terapinya ini aja. Terapinya ini aja. Gelisah lagi, zikir lagi, gelisah lagi, buka Quran sampai itu hilang, tapi itu tidak akan pernah hilang kalau ibu enggak yakin bisa mengatasinya. Karena itu hurufnya dibuka dengan ala yakinkan itu hilang. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Itulah tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayah mengenai amalan apa yang membantu untuk menghilangkan rasa kegelisahan. Intinya yang namanya kehidupan pasti ada rasanya kegelisahan. Jadi untuk itu. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah agar senantiasa selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kita cukup sampai sini dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.